Ih Degak dia Ih Peda anyar Ih Cepada lain Tandik je Ih Ngkut hendik Ya Oh Pak Lulun jalan lah Lalu Ih Oh uh, Nenjuk maksyap peda dia Ih Eh Torek Ih Tak tahu kan peda anyar Riran lah Ih Tengok lo Jalan lo Ih Hmm Tak ada dalam kerjakan le Ih Mau tutu berda, nyerang mana? Yeah. Oh, Wah, tengok lu. Aria, jangan angguy botol, ngumpang bodoh borong. Tengok lu, melekin botol lu. Ya. Aria, uruh, uruh, uruh. Punjok maksa standar tak rumah rajuri, ya na. Abu meret, percaya lu. Le, le, le, le. Apanya bang? Ia. Buk. Ia. Tak boleh nyaut, tak tak tahu lah, Lela. Bah, bah, saya pernah diam, Lela. Bah, Lela, betul boleh? Uh, betul. Iya, tak acu, Lela. Betul, dia emang boleh betul. Uh, mau Kak toko aku lalu yang tak tulah betul. Iya, kena Kak Betul apa? beto beto, Wah, enggak melebeda, nyeruan nih nggak. ada beto, nak takut ada beto nak mau. Ah, tak ngerti betul, nak apa kena kau? Cuma? Ya, enggak melebeda, nyer. Takut ada beto, dia nanti nasya dia. Boleh denja. Membeto bung Ka bangunan. Bong, oh, ka bangunan oh. beto. E eh, kantor ya. Jalan nan apa? Ka bangunan duran oh. Bangunan-bangunan da. Pian nak tulak makakna le? Iya. Boh. Oh ya ya. Ya, ya beto. Borong lah le, ya. Jong, jong. Ane ka baterai. Rah. Ah. Ariya betul, ya. Yeah. Ariya baterai. Boh zaman mata kering, buh. -ke. Mata keringnya tambengnya. Cuma le, le. Boh, mampak, boh. Ya mampak, mampak apa? Aira, aira, bukan lagi. Maju. Buat kering jela larang ya. Boh, sabo luan, sabi ki. Bu, sabo luan, bu. Ini le, ki le, kotangan lu. G. Boh, Nina le, tuol le larang ngah le. Boh, maju. Bon noh tulah ngawa. Ambil berotoy ah. Eh yo. Eh. Kita takon ada jang. Вот. Nanti besewan. Pad. Kira tadi. Tadi rokok. Pad. Hai, mak padu palang. Makanlah aku juga gitu aja, Mur. Berabeh dengari. Hmm. Ngomong, ngomong ada asin lah ada yang kelebaran asin agro sebenarnya campurlah selingkuh kalau tak nemu jadi ada apa? ada apa? ada apa? ada talbosa hahaha <laughs> ada talbosa. <laughs> talbosa ya kan? ada M apa? ada apa? kita tak tanggul tog aku tak di rumah ada apa? ada apa? risakan budak toko jauh wah ada daripada dia sebenarnya ada yang ada lagun iya kan? apa? begal? bagel? begal lah, siapa? orang muda begal lah orang nyari hukum Mbe na mona yo ngakan pitahu dengan cari ada Masih torah, cikgu. Mak gua Iya, Iya, mau Eh, apa. bunyi. Eh, Ah, ya numpa spide oh, no ya. Ya. yang um, lebet <laughs> <Sandalai. laughs> <laughs> boleh. Sandal lei. boleh yuk tak tahu goreng udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Ya. Mau ke Iya, cukup, Tapi dapat atau tuh. tapi anyar. Wah, udah oh, Motor, motor, tahu, eh, e. eh, player, Belalang hanya mampu anak-anak itu. Belalang, aku loh! Arya, kue lemes jangan gegak ria. Ibu Dino, bodo sepeda motor. Bodo sepeda motor, bodo sepeda motor. Bodo sepeda motor, bodo sepeda ada ya hilang kis sepeda motor, ya wah banyak orang yang berani, tapi saya tidak mau tahu. Botol ya, ya minyak botol ya, botol bener botol ke dia ya, apa botol ke dia? Oh, enggak, enggak, enggak, apa? enggak, ya, ya enggak, enggak, enggak, botol, baterai, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Panasonic, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, botol enggak, enggak, enggak, enggak, Iya, sih, kalkulator ya? Hele eh, notang, hmm. kalkulator ya? beda motor, kalkulator anyar ya? Pedan, <laughs> uh, wow, alat marami. Tukuk, tukuk, mi, aanyar aanyar jen la, mi, apa, eh, kok, kok berat anyar jangan. Mie toh, anyar lala, gua kek, kek kek kek kek kek kek kek anyar kek kek Anggui botol dia. Di ya minta teteh yang difoto. boleh? ini ngangkat kada. boleh lah lah lah go. Kada la, lagi anyar. Lagi anyar. Ayo, Ayo. berdiet. Hari jam itu kudek kumalora ya. Oh ini Ma, yuk Yo laraknya mule, rasa ramai nak cuba. Wah apa orang? Ya jangan tuan tu. Hari aja. Hari tuan tu. Eh enggak ada yo. Di mana jorostoy aja, bukinya bukin denget gila ya. Mak dah yator ada yo. Alah kau apa? Boleh saderi, boleh saderi betul. Tengok masa. Masa. Tengok mata. Mata awak. Gede ruh, bisa Tahu boleh ngomong akan. ngomong akan Neto ya. Iya, <tuh> oh. ngomong akan nih bunga Neto. <tuh> Apa ya Ada di kenten Dia, dia, betona, dia, dia tak tahu. Siapa tahu dia? Bun, tahu, tu, tu, dia kena berdo tahu, dia kena berdo. Di mana dia? bang, kui berdo. Bun, tak tahu leh. Huh, panang, siapa tahu leh? Ibu. Tiga motor. Oh ya Tidak nyaman tahu lah apa, tajuk hati yang di sepeda Tidak, ya tak nyaman? sapi yo tali bahasa noka ka ba anu ni iya tapi lebih mantap lu buat lu nggak tolong nih body kita gitu ya ya jadi beda helm ada ada botol enggak baterai tolong, tolong minta tolong gue nih, kok, tak tahu, kenangan apa tuh nih nolok lu, tak boleh beringakan iyalah iyalah pokok tahu dikitkan nak. yuk mana? boleh nak pesek tau iya? iya mah iyalah ayo siikit yuk ayo pokok tahu awak kena dengan betunah apa? eh kita tak kena angkat helemantik peluru kan tu? hahaha malih nyaman, malih aman iya lah Ya, tu? tak tahu je eh gimpa kena dengan betunah ada yo.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 jangan mau semen ya, semen potong <laughs> <laughs> <I coughs> enggak, <man. laughs> <coughs> semen semen coba ini, tengah ya? Minda, ya mi tengah ya, bisa <coughs> ya, buka baterai oh, ya, mau sepeda nggak ria sepeda mulai ya, itu nih, baru dua, udah tuh. biasa. sandal kok. Oh, iya, yeah. iya. Yeah. Beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, beramai tembok, jadi lah. No. Lah iya. nyari nang senengan gas Hari ya. Mai ya. aja yo bebetona, betul betul betu ya, betu <laughs> <laughs> <Mat, tuk> ini aki, ada aki. kena kena kena betul seru ini mah ada coba bongkar kena kena kena ini mah bisa tak tahu kena, kena apa yang ini, ini ada apa pak itu? ada betul apa betul? Ini mate ya lah. Foto-foto. Eh, foto-foto dulu. Arek-arek TV gale mahe obor yuk. Ari nyau. Jadi aja. Gimana? Pak Buti sampai pitu betul, apa? Tui, Pak tuh, Pak tuh. betul Foto. Kamu dari kantor dapat apa dari mu dari anu tuh itu? <hih>. Oh ada anu ya nuta nuta ya nuta nuta nuta, nuta. Dau, nuta. ya nuta tulisan tulisan <laughs> oh. ini apa ya. ini Pak tuh bata bata tulisan do ya ya ya ya tulisan tulisan ker kena baca dulu batu baca baca batung Uh, formalan tadi. Apali-bali ya. Uh, ini ya, ya. satu unit sapi Jadi ya tak tahu macam. <laughs> Sama Sordop. kabel cas ini ada cas casannya, ah. Pak tuh Lihat ini di ya. Mana? Kamu dapat kabel ndak? Benebat, itu Kabel, kabel. Nah, ini kabel. yang mau dipasang ke ini, Pak tuh Masalah. Nah. Yo dai iso, Pak Tu. Dio ku du kamu tak bisa tutup batu ini. Oh, Buruh mana? ono. tidak, tidak. Biasanya sampai oleh ikut pun. Kabel-kabel. Oh, dah eh, pergi coba telur ande omai, kita timuneka masuk, masuk to ini namanya sapi masuk pakai batu ingin, kan tak bisa pak, betul, to itu pak batu. nah itu. Oh, bisa. sorry. Ya, boleh, Dream, dream. Pak berani gitu Berarti kau dudik ya Pak ada tu. oh. ini tuh. mana ini Pak tu? Ini itu ini ya, ini biru, nah. hey, culo, nah. oh. Bedi, Itu culo, oh. culo, culo. Oh. ini. Dan ini ini, ini Eh, cari-cari lu Jadi ya. Tak tahu aja, ya. jadi um, kan yang bisa dengan ada ada mau aneh mau coba ini ya coba dulu Pak kiri Pak Tuh iya coba Pak, lubangnya Pak ini Pak, lubangnya Pak kurgo, kurgo, ini Pak Tuh, ini dikis Pak Tuh ini ini Pak Tuh sini panyunu, ciz, nah ini panyunu, wah, oh. bener pak tuh, Tina, Mak mau tahu? Iya, <laughs> gua udah marah melihat pun, pak tuh, ma tak tanya kau ring apa tuh, pak tuh, Bukan, bener jang -jang. tahu? Ada ah. berarti cek lagi kelistri, ah, ciz, mata sering nggak majik iya tidak bisa ngasih beli batuan ya, nah, ada yang kekasur itu, untung tak beli goreh, ya boleh tak beli jadi utang, utang, Tina apa beli? Oh lah, pak tuh, lah lain kali kalau beli barang tanyakan pada pak pak, pak tua masa mau pakai batu ini pak tu. Ya ambulan marah apa buat? Kena buat aku nabi aku nabi. Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah apa apa tu? Berumah tu? Berumah tu? Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah apa tu? Berumah Ya, helesat, ya benggak,